terlaksan pada Haji tahun ini uh, saya sudah kontak sama Rizky Pilar dan Lesti Rizky Pilar dan Lesti insyaallah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 untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar idola kita, Leslar tentunya. Bagi kalian yang sudah tentunya mensupport channel ini, kami mendoakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan. Selalu diberikan kelancaran. Amin. Untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di malam hari ini persahabat ya biar semangat kita lihat ini dapat curukan vitamin dari abang Fatih Ini momen masih di Cianjur persahabat ya Saat di Cianjur momen spesial kita dapatkan dari abang Fatih yang sedang tertidur tapi salvo dengan tangan abang L persahabat ya Warga konoha dibikin salvo dengan tangannya abang Fatih masya Allah Tetapi ini cute banget persahabat ya mudah-mudahan abang Fatih menjadi anak yang soleh Menjadi anak yang cerdas dan membanggakan kedua orang tua. Amin. Momen ini pun bersahabat yang diripos oleh akun Leslar Underskorsik. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini. Yakni dari akun Instagram. Mardawati1973 mengatakan, Kata Abang L, ini buat lo yang suka menghina gue. Katanya, aduh, ini sikit banget bersahabat ya. Ada aja nih bersahabat ya. Ya, kelakuan dan gaya Abang Fatih yang bikin kita Ngakak bahagia Dan selanjutnya persahabat di laman Instagram yang sama, ini ada kabar yang Sangat membahagiakan sekali Kita simak persahabat ya Dari Gus Miftah ini menyampaikan sebuah kabar berita yang sangat luar biasa membahagiakan sekali untuk warga konoha Alhamdulillah ya, Gus Miftah ini mendapatkan undangan dari kedutaan besar Arab Saudi. Acara ibadah haji tahun ini ya dan akan berangkat di bulan 7 atau bulan Juli dan Alhamdulillah ya persahabatiyah Ghosh Miftah akan mengajak Bunda Lesti dan Papa Bilar. Untuk tentunya pergi ke Tanah Suci, ya Masya Allah, dan sudah dipastikan Gus Miftah menyampaikan secara langsung. Bunda Lesti Power sudah fix akan ikut bersahabat ya. Ini sih kabar yang sangat luar biasa, membahagiakan semuanya. Mudah-mudahan persahabatan diberikan kelancaran. Amin. Dari postingan ini pun banyak sekali persahabat ya, tanggapan dan komentar yang sangat luar biasa positifnya. Ada komentar dari akun Instagram si Joni, ternyata Dora Barber mengatakan "Masya Allah, semoga dilancarkan." Amin. Ada juga komentar lain, persahabat diberikan dari Akila Aprilia, underscore, mengatakan "Masya Allah, kalau beneran jadi, Bilar akan merayakan ulang tahunnya di sana tanggal 12 Juli." Ini sih kado terindah banget ya, hingga banyak sekali tanggapan komentar juga. Dari akun mood booster skrg gua mengatakan, Amin pasti akan jadi kado ulta terindah umur 27 udah ditakdirkan melaksanakan haji, masya Allah kita tentunya Amin kan doa, doa baik semoga dikabulkan apalagi tentunya ini ibadah yang sangat luar biasa ibadah haji mudah-mudahan niat terlaksana tentunya dan diberikan kemudahan. Amin Yarubal alamin.